Nggak ada siapa-siapa Nggak ada yang cari duit lagi Saya sendiri juga Repot cari duitnya Terus Saya nggak punya anak Saya sendirian enggak ada kakak Nggak ada adik Nggak ada siapa Saya sendirian Nggak ada siapa-siapa Pokoknya saya sendiri Kalau Kayak gini terus Sober Kalau ada rumah Masuk Air masuk semua Di rumah sabar Loh segitu aja Jangan lupa Like, Subscribe channel Pajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuma manin bosku karo Pajar Duper. Siang hari ini kita lagi uh, berada di desa Amulu, kecamatan Lawasari, Kabupaten Cirebon, yang terkena uh, dampak air dan air hujan. Selain air besar dan hujannya turun, bosku jadi warga desa Amulu sekarang-sekarang sekarang ini lagi darurat air rob. Pribadi bu banjir soli brown jenap ya udah tiga hari pak udah tiga hari oh. ya harapannya kepriwe kalau pemerintah oh. setempat ya anaknya banjir mengeneng gue harapannya kepriwe harapannya ya kali ini enggak bener kambiran dalam banyune enak terus. supaya aja banjir baik terus apa mani ya Terus dia naik dalan naik susun endap jadi orang bisa metu pengen naik di hampir yang kau anak banjir ya. Oh. terjadi ini musiman kalau musim penghujan musim air pasang ya begini jadinya desa Ambulu tapi kalau enggak ada air rop atau enggak ada hujan enggak ya kayak gini disini, aman ini, aman. tapi banyak warga yang mengeluh Pak Sulam. walaupun ini kejadian musiman tapi banyak masyarakat yang mengeluh-meluhnya supaya ada penanggulangan lah dari pihak pemerintah oh, itu tentang empat penanggulangan itu dari yang mempunyai kekuasaan penuh, itu memprioritaskan untuk pembangunan galeri atau eh, taman, terus bangunan-bangunan eh, itu yang diprioritaskan lah. Sedangkan di sini, permasalahannya itu saluran irigasi tidak berjalan. Jadi harapan Sulam harus dibangun apa? lagi, saluran-saluran air, sungai-sungai kecil, sungai besar, uh, itu diperbaikilah, dibangun, itu harusnya itu dulu yang nomor satu, uh, irigasi harus lancar, jangan dulu bangun yang neka, -neka artinya jangan dulu bangun gedung-gedung, jangan dulu bangun taman-taman atau segalanya, urus aja bangun dulu saluran-saluran eh, air biar eh, semuanya lancar tentang air Oke terima kasih Mas sulam kodingin kaya lagi kondisinya kondisinya kayak aerobis lagi besar sampah-sampahnya pada kawur beli kenang Banyu. Iya, sih orang pada membuang nih sangkaran pada kawur. Berarti sing orang membuang tempat sampah ke pada kawur. Iya. Soalnya kaya kan lagi kondisinya lagi rob gede kayaknya ngaruh iya. hutan gede ya. Iya. Jadi air lagi tumbar ruwak ya jalan-jalan. Tapi kaya semangat lurus sangkaran mengutus sangkaran orang-orang budar, orang budar, oh, tetap siap. Iya harus maju. Oke. Okay nah itu bos petugas sampah warga desa embu yang memungut ini sampah di setiap rumah walaupun kondisinya uh, dikepung oleh air air rob dan air hujan tapi semangat pekerjaannya tetap